Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini Bangun akan memberikan informasi terbaru di persabatiah dari Lesti dan Pilar. Untuk kabar pertama kita simak ada wangan spesial dari akun Indosier Yang memposting tentunya foto BBL yang sedang tertidur kegiatan aku selama weekend wow, masya Allah banget ya, misi nih siapa yang sama nih, kalau udah masuk weekend fix kerjaannya sama kayak abang L tidur, mimin acung ah katanya tuh ya <laughs> ini sih luar biasa, masya Allah kegiatannya baby L selama weekend katanya tuh, ekspresinya lucu banget ya menggemaskan tidur aja ganteng, masya Allah luar biasa, banyak sekali tanggapan komentar yang positif juga diberikan salah satunya dari bu Fir ya, ikut juga menanggapi Masya Allah si kasep katanya tuh luar biasa banget ya idola kita ini penyemangat untuk kita semuanya Semoga BBL menjadi kebanggaan kedua orang tua dan menjadi anak yang soleh Dan Indosiar pun sahabat ya menginfokan soal acara dan The Academy 5 kembali dibuat nggak sabar menantikan penampilan Bunda Lesti Tinggal 23 hari lagi acara The Academy 5 akan disiarkan secara langsung di Indosiar. Jangan sampai lupa persahabat yang dicatat mulai hari Senin tanggal 6 Juni pukul 20.30 waktu indonesia Barat, hanya di Indosiar. Siapa yang akan menjadi bintang selanjutnya nantikan terus persahabat ya di Akademi 5, mulai Senin 6 Juni pukul 20.30 waktu indonesia Barat, hanya di Indosiar. Jangan lupa juga yang dukung terus idola kesayangan dan semoga ada kejutan baik. Kejutan bahagia Papa Bilar bisa menjadi host di acara tersebut Berikutnya persahabat kita simak Ada kabar baik dan kabar bahagia sekali Alhamdulillah untuk vlog Leslar Entertainment Masya Allah banget Ternyata satu jam ini naiknya hampir 21 ribu viewers Semangat terus ya Bismillah trending Kita gas ke 500 vlog yang ini tuh persahabatnya BBL Main ke sawah sambil nangkep ikan Ini sih luar biasa kita harus buktikan bahwa vlog Leslar Entertainment bisa masuk di jajaran trending. Info ini kita dapatkan dari Leslar Sik. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan di postingan ini. Alhamdulillah, yang ini bisa nggak hari 500, sanggup nggak kalian wahai pejuang tangguh. Katanya tuh pasti bisa dong buktikan kekompakan dan kesulitan dari warga, konoha semuanya. Pasti bisa tembus dan bisa masuk di jajaran trending. Berikutnya persahabat kita simak Ada info untuk warga Konoha karena jam 2 siang ini akan disuguhkan Vitamin bahagia lewat vlog terbaru di channel youtube Lari Entertainment Ini kembali persahabatnya warga Konoha Tentunya dikasih tugas untuk selalu bisa mendukung karya-karya idola kita Kali ini persahabat ya vlog yang akan disuguhkan ini Lesti dan Bilar main perang bantal Tuh, Wow ini seru banget ya pasti kocak Sama-sama kita harus kompak dan selalu mendukung karya terbaik idola kita dan tim Leslar Entertainment Untuk selanjutnya ya persahabat Ada sebuah hubungan spesial juga yang kita dapatkan Ekspresi dari Buddha Lesti ini sedih persahabat ya di sini ada sebuah postingan kalimat, paling ngakak parah, lihat ekspresi bunda yang ini, katanya itu ya, ada aja saja. Tentunya kelakuan yang bikin ngakak kita semuanya, Masya Allah, ternyata sedihnya ini, pengen balik lagi ke Cianjur, tapi persahabannya jalannya jelek dan jauh tentunya perjalanannya, sampai 12 jam, kata bunda Lesti, Masya Allah. Doakan saja, mudah-mudahan ada kejutan, apapun yang dilakukan, Project apapun, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, amin.